langit sopikiki dan kepas nali kumbia kowe apa kopi tadi? tak tunggu-tunggu nih kok kita taruh kita taruh kita yuk apa mengenai sakpore Aku cerai mulai Aku Mau ya Biasanya mata aku udah aku susut toko sini nih tempe biosnya <tuk> <jatuh. tuk> <maksudnya>, ya. <tuk> ya, siapa tak lah sampai itu kumpuli preman nggak ya nggak saya ini waras warasan ya, waras waras nama jadi warasite kan dan alhamdulillah maknunya mas lagi seru kumpul kau karung kau perbeda itu perbeda, aku jadi ini paco di, jor jor ya, nyanyi kuya pokokmu selencet akhir satu oke oke awak mau banget Rana ileh. Lah ni semono. masuk Juk, juk, juk, Mas. Ini iki, <tik tik sedew> <tik LCD> model-model kerennya nanggung. Ya ya kerja belum? Ada, coba kerja. ini kopi.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 Aku suwe nang nih kok. nak tak untuk sedih. deh, sedih kok. dicoloknya Allah ara-ara gendheri Teramune di dicelitoke hubungan orang selalu kan orang orang ngomong aku sedih bajet itu mana tuh? Hahaha. ayah, ayah, membayangkan Masakunya, betapa mudinya dirimu sandalku lama-lamaan hampir lama, di aku doa aku, wamu di aku ibarat hampir segencet, hampir anu segencet. kayak sao đúng